Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban pada halaman 205 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 Baik, di halaman 205 ini ada 5 pertanyaan yang perlu kita jawab Fungsi lima pertanyaan ini adalah untuk kita refleksikan kembali apa yang pernah kita pelajari pada pembelajaran ini. Baik, kita akan bahas satu persatu, baik dari soal pertama, apa hal baru yang kalian pelajari pada kegiatan kali ini? Yang saya pelajari pada kegiatan kali ini adalah memahami peraturan tertulis dan tidak tertulis. Soal nomor dua, apa sajakah peraturan tidak tertulis yang ada di lingkungan sekitar kalian? Dari mana kalian mengetahui peraturan tersebut? Peraturan yang tidak tertulis di lingkungan saya yaitu bertutur kata sopan dan santun, menolong tetangga yang sedang kesulitan dan menghormati tetangga tanpa membeda-bedakan. Soal nomor 3, apa sajakah peraturan tertulis yang ada di lingkungan sekitar kalian? Dari mana kalian mengetahui peraturan tersebut? Baik, kita akan jawab. Peraturan tertulis di lingkungan saya Yang pertama, melapor ketika ada orang menginap Yang kedua, melaksanakan kerja bakti sesuai waktunya Yang ketiga, melakukan ronda secara bergilir Yang keempat, warga wajib menjaga kebersihan lingkungan Yang kelima, warga wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Berikutnya soal nomor 4 Dampak apa yang kalian rasakan atau lihat dengan adanya peraturan? Dampak yang dirasakan dengan adanya aturan adalah Hidup terasa aman dan terhindar dari kejahatan Soal berikutnya Apakah kalian pernah melanggar peraturan? Mengapa? Nah, Di sini pertanyaannya Apakah kalian itu pernah melanggar aturan? Kalau tidak pernah, jawab tidak. Kalau pernah, jawab pernah. Kenapa? Dan mengapa Anda uh, melanggar aturan tersebut? Baik, di sini kita jawab. Saya tidak pernah melanggar peraturan. Mengapa? Karena saya tidak mau mendapatkan sanksi mendapatkan sanksi